guys, <tuk marah> dapat inner ini loh. Kita udah belanja, jadi kalau ada itu ya sistem apa sih? Poin apa ya? Uh -uh. Jadi, kalau kita sering belanja di sini, ada gift juga loh. Ya, giftnya seperti apa? Cek, ada dua ada tas, ada lipstik. Pokoknya, kalau ada lima poin, tuh 5 poin jadi kita tadi kan karena pertama kali uh, baru nge juga itu kan lainnya, jadi dapat satu poin terus kita belanja, habis dua ribu dapat 2 poin, jadi kita udah ngumpulin 3 poin nah nanti kalau udah lima poin kita bisa nuker hadiah loh guys terus, terus ah. kalau <guluh> pertama kali gabung bisa hadiah, ya, deh. dapat hadiah kayak banyak dapat 2 loh sama de aku free set, yeah, makasih makasih ya. rumahku Taipan hijab sukses terus ya Sering-sering ngadain -sering promo, oke? Okay. Thank you, nanti jangan lupa ya, mampir di channel aku. Uh, bulan kemarin kita udah liburan ke Hualien sekarang aku mau ngajak adek aku ke mana ya so kalian jangan lupa terus ikuti nge kita selama di Taiwan ya guys jangan lupa subscribe, like, comment, and share <gulah> banyak banget ya. di channel youtube Fitri Hillary Vlogger Taiwan oke okay? oke okay. ada gak ada lanjut lagi guys mm, bagus banget eh? makanya hmm? mbak bilang kalau pergi liburan enaknya enaknya tuh bawa apa koper <sih> eh katanya mau beli kue dulu itu ada bagus banget loh apa ya selanjutnya tapi bagus nggak oh, nanti kenapa? Yap, kita jadi keren sekali. Nanti kita naik taksi aja tuh itu Oke guys, jadi sekarang kita mau lanjut ke CKS ya. Aku mau kenalin ada aku ke sana. CKS seperti apa kan kalian udah lihat di, di episode sebelumnya. Yeah <laughs> Ngerasain kemarin ya waktu ini bolak-balik berapa jam gitu guys Tangan aku sampai kejauh <laughs> Ini sebenarnya hari biasa ya Hari Jumat Hari Jumat juga Alhamdulillah rame Loh ada emas emasnya habis pulang dari jumatan eh Bukan tuh Muhammad. iya jumatan Muhammad. Iya habis pulang dari jumatan alhamdulillah jangan lupa ya guys, kalaupun di negara orang, alhamdulillah di sini juga ada masjid. Eh kamu pengen beli apa tadi ngomong sama mbak tuh? Yang kos kos di mana itu tadi? Serius, apa sih lagi cuma kita gitu doang birthday! ya nggak tahu itu besok atau apa yang saya juga nggak tahu ya guys di sini dari tanggal 27 Maret sampai16 Mei udah cara apa ya jadi berasa seperti itu guys. ya jadi ini ada di dekat it Kami party, tapi di situ ada tulisannya ya guys ya dari tanggal 27 Maret sampai 16 Juni. Hmm. Best loh guys. Jadi sebenarnya aku tuh mau sekalian beli kue ulang tahun. <laughs> Jadi kenapa aku nggak usah pakai dekorasi gitu ya? Nggak usah pakai dekorasi yang uh, mewah gimana? Karena sini udah keren juga. Warna merah, san, nanti tunggu dong Soalnya, dari dulu warnanya selalu ungu terus. <laughs> Kali ini nggak banyak bikin konten guys, soalnya kan aku hiburannya juga dibilang cuma berapa jam ya berangkat dari rumah juga jam berapa?